Saking bangganya, kakak TNI tampar adik karena jadi Brimob. Memiliki anggota keluarga seorang abdi negara tentu merupakan keba kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang. Hal tersebut juga seperti yang dirasakan oleh seorang projurit TNI satu ini. Mengetahui sang adik berhasil menyelesaikan pendidikan Brimob ia pun tak kuasa menyembunyikan perasaan bangganya. Lakin bangganya ia bahkan sempat berkali-kali menampar wajah adiknya yang berhasil bergabung sebagai anggota BRIMO Berikut videonya Melansir dari unggahan di channel youtube media pusaka fellow for projurit ini Tam nampak memberi sambutan kebanggaan terhadap sang adik yang baru saja menyelesaikan pendidikan Saat sang adik saat melihat sang adik keluar dari pintu gerbang, ia pun langsung menghampiri dan membantu adiknya membawa barang-barang. Wajahnya juga terlihat sangat bahagia menyambut kedatangan sang adik. Setelah itu, ia terlihat menghampiri adiknya sambil menampar dengan keras. Namun, ia justru langsung tertawa bahagia dan memeluk sang adik. Ia kembali memandang wajah sang adik dan menampar pipi kanannya dengan lagi dengan kencang ia kemudian kembali memeluk sang adik sambil menepuk pundaknya Raut bahagia sekaligus bangga sangat terpancar dari wajah prajurit TNI tersebut Sangat bangga dengan adiknya ketika sang adik tengah menyapa anggota keluarganya yang lain prajurit TNI ini prajurit ini kembali menghampiri untuk merapikan topi baret yang dipakai adiknya dan kemudian, menepuk pundak sang adik berkali-kali memandang wajahnya dengan penuh perasaan bangga. Oke, okay, terima kasih.